Tak sepadan, buah karya cairil Anwar. Aku kira beginilah nanti jadinya: kau kawin, beranak, dan berbahagia. Sedang aku mengembara serupa Asferos, dikutuk sumpahi Eros. Aku merangkaki dinding buta. Satu juga pintu terbuka Jadi Baik juga kita padami Unggunan api ini Karena kau tidakkan Apa-apa Aku terpanggang Tinggal rangka Rumahku Buah karya Chayril Anwar Rumahku dari unggun timbun saja Kaca jernih dari luar Segala nampak Kulari dari gedong lebar halaman Aku tersesat tak dapat jalan Kemahku dirikan ketika senjakalah kalah Di pagi terbang Entah kemana Rumahku dari unggun timbun saja Di sini Aku berbini dan beranak Rasanya lama lagi Tapi datangnya datang Aku tidak lagi meraih petang Biar berleleran kata manis madu Jika menagih yang satu Senja di pelabuhan kecil karya Chairil Anwar Ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang rumah tua pada cerita tiang serta temali Kapal perahu Tiada berlaut Menghempus diri Dalam mempercayai, Wahum wow, berpaut Gerimis Mempercepat kelam Ada juga Kelepak elang Menyinggung muram Desir hari Lari berenang Menemukan pucuk pangkal akanan tidak bergerak dan kini tanah dan air tidur hilang ombak tiada lagi aku sendiri berjalan menyisir semenanjung masih pengap harap sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan Dari pantai keempat Seduh penghabisan bisa terdekat Sia-sia karya Hairil Anwar Penghabisan kali itu kau datang Membawaku kembang berkarang mawar merah hampir menghampiri ah hatiku yang tak mau memberi mampus kau dikoyak-koyak sepi kesabaran karya jauh mengabur. Gelam mending di batu. Dihantam suara bertalu Di sebelahnya api dan apu. Aku hendak berbicara. Suaraku hilang. Tenaga terbang. Sudah. Tidak jadi apa-apa. Ini dunia bukan bisa hampir peduli, keras membeku air kali, dan hidup bukan hidup lagi. Kuulangi yang dulu kembali. Pada tari, warna pelangi, kau depanku bertudung sutra senja. Di hitam matamu, kembang mawar dan melati. Harum rambutmu mengalun, bergelut, senda. Sepi menyanyi, malam dalam mendoa tiba. Meriak buka air, kolam jiwa. Dan dalam dadaku Memerdu lagu Menarik menari Seluruh Aku Hidup dan hidupku Pintu terbuka Selama matamu bagiku menengadah maka kau darah mengalir dari luka. Antara kita mati, datang tidak membelah. Derai, derai cemara, karya. Hayril Anwar Cemara Menderai Sampai jauh Terasa Hari Akan jadi malam Ada beberapa Padahan di merabu. Dipukul angin yang terpendam. Aku sekarang orangnya bisa tahan. Sudah berapa waktu Bukan kanak lagi. Tapi dulu memang ada suatu bahan. Yang bukan dasar perhitungan kini. Hidup hanya menunda kekalahan. Tambah terasing. Dari cinta sekolah rendah, dan tahu ada yang tetap tidak diucapkan sebelum pada akhirnya kita menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di Masjid Karya Khairil Anwar Ku seru saja dia sehingga datang juga kami pun bermuka-muka Seterusnya ia Bernyala-nyala dalam dada Segala daya memadamkannya Bersimpah peluh diri Yang tak diperkoda Ini ruang langgang kami berperang binasa membinasa satu melista lain kilas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Racuni jaga malam, karya Hairil Anwar. Waktu jalan, aku tidak tahu apa nasib waktu. Pemuda-pemuda yang lincah, yang tua-tua keras, ber... Mata tajam Mimpinya kemerdekaan Bintang-bintangnya kepastian Ada di sisiku Selama menjaga daerah mati ini Aku suka pada mereka yang berani hidup. Aku suka pada mereka yang masuk menemui malam. Malam yang berwangi mimpi terjulu tebu. Waktu jalan, aku tidak tahu apa nasib buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah buah karya Hairil Anwar. di masa pembangunan ini tuan hidup kembali dan bara kagum menjadi api di depan sekali tuan menanti tak gentar Lawan banyaknya seratus kali. Pedang di kanan. Kris di kiri. Berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju.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 Bagimu negeri Menyediakan api Punah di atas Menghamba binasa di atas Ditindas Sesungguhnya Jalan ajal baru tercapai Jika hidup Harus Merasai Maju terbu serang terjang. Hairil Anwar. Dengan karyanya. Karawang Bekasi Kami yang kini terperi antara Karawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami terbayang kami maju dan berdegap hati? Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak. Kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenang, kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan empat lima ribu nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, -tulang tapi adalah Kepunyaanmu, kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan Atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan Atau tidak untuk apa-apa Kami tidak tahu kami tidak lagi bisa berkata, Kaulah sekarang yang berkata, Kami bicara padamu, Dalam hening di malam Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenang-kenanglah kami. Teruskan, teruskan jiwa kami menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir, kami. Sekarang maya berikan kami arti. Perjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenang, kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang. Liputi tepuk Beribu Kami terbaring Antara Kerawang Bekasi